Tiba, siapkanlah hatimu menyambut sang Raja Damai lahir ke dunia. Berkati hidup ini dan jadi berkati hari yang kudus ini. Diterangi cahaya lilin. Kami sambut, sambut, kelahiran sang Raja damai. Banyak cobaan dunia mengantang hidup ini. Di malam natal ini kelahiranmu dosa umat yang percaya padanya. Sembut Natal dengan damai. Roh Kudus menyertai selalu di hati ini. Hanya iman pegangan hidup. Doa Natal yang kami panjatkan padamu. Pegangan hidup ini harapan doa natal yang kami panjatkan padamu kuatkanlah iman kami untuk menyambut kelahiran yang kudus. Iman kami